Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak General Manager Refinery Unit 3. Refinery Unit 3 Pelaju, Bapak Edi Januari Utama, Bapak Senior Manager Operation and Manufacturing Refinery Unit 3 Pelaju Bapak Yulianto Triwibowo Bapak Manager HSSE RU3 Pelaju Bapak Binsar butar putar Section Head Health Refinery Unit 3 Pelaju Dr. Mariani Perwira dan Pertiwi Refinery Unit 3 Pelaju dan para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk menghadiri acara webinar Membangun Kebiasaan Sehat Jasmani dan Mental untuk pekerja Refinery Unit 3 lebih produktif dan fit to work. Baiklah pada hari ini kita akan dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Bapak manajer HSSE Refinery Unit 3 Pelaju Bapak Binsar Butar-Butar kepada Bapak, waktu dan jaringan kami persilakan Baik, terima kasih uh, Dr. Iksan. Baik, kepada Ibu Rekan-rekan uh, semuanya Selamat siang, salam bersama kita semua uh, Kita bisa bertanya kepada dura, Dua narasumber kita yang luar biasa ini Harapannya, ya Kita mengetahui kondisi kita Baik itu jasman dan mental Dan yang pasti, uh, kita bisa mempertahankan atau meningkatkan uh, jasmani dan mental kita agar selalu tetap baik sehingga tetap tujuan kita bisa lebih produktif dan fit to work dan yang tentu saja bisa menjadi kebahagiaan buat kita dan keluarga. Uh, sebelum saya tutupi uh, tutup uh, kata pembuka ini, izinkan saya tutup dengan uh, kebiasaan orang di Palembang ini dengan sebuah pantun. Ke Palembang di Palembang ada jembatan Ampera. Sebagai sarana penyeberangan, sekaligus tempat wisata, Tuhan telah memberikan kita jiwa dan raga. Mari kita rawat dan jaga dengan sepenuhnya. Demikian mungkin keterpurukan dari saya. Uh, selamat mengikuti acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, saudara bagi kita semua. Kita kaya kembalikan kepada dokter. Silakan. Terima kasih banyak atas sambutannya, Pak Binsar. Baiklah selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari section head health. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung ke materi pertama untuk webinar kita dari Dr. Ardi Artanto, Magister Kesehatan Kerja, Spesialis Okupasi Kerja. Selamat datang, dok. Bagaimana kabarnya dok hari Alhamdulillah, ini? Alhamdulillah, sehat, kabar dok? Alhamdulillah baik juga dok. Baiklah untuk share screennya. Sebelum kita akan dengarkan materi yang akan dibawakan Dr. Ardi, izinkan saya untuk membacakan profil dari Dr. Ardi. Dr. Ardi adalah dokter di Rumah Sakit Pertamina Plaju, dok, dok ya? Baiklah, beliau akan membawakan topik mengenai pentingnya MCU pada pekerja. Kepada dokter Ardi Artanto, Spesialis Okupasi Kerja, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada bapak dan ibu pekerja. Pertamina ya, kemudian khususnya pada para pekerja di KPU RU3 ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pentingnya medical check up pada pekerja. Jadi untuk overview-nya yang akan nanti kita sampaikan yaitu background-nya itu apa sih MCU pada pekerja ini mengapa dibahas terus ya hampir tiap tahun ditanyain terus ya mulai dari undang-undang tahun 70 udah menyebutkan mention lah kalau bahasa sekarang kemudian permanaker tahun 80 pun udah-udah menyebut mengenai ini kemudian kecelakaan kerja dan penyakit wakil kerja juga nanti akan kita sedikit bahas e, kemudian karena ini medical check-up dan ada hubungannya dengan, dengan legalitas, ya tentu akan ada legal standing yang me-backup apa saja mengenai medical check-up ini. Kemudian importansinya, kenapa ini menjadi penting, kenapa telah selalu diangkat masalah medical check-up ini, kemudian analisisnya itu mungkin sekilas aja ya, karena kita tidak terlalu thorough atau terlalu mendalam, lebih ke superficial atau kulitnya saja. Untuk, untuk apa sih manfaat dari kemudian benefit risk-nya dari, dari medical check-up ini kemudian recap atau sekilas mengenai review dari medical check-up tahun lalu, seperti itu oke lanjut jadi latar belakang ini hal ini kita angkat karena memang sebenarnya kembali lagi pekerjaan dari kita semua itu memulai Baik, kita akan buka sesi tanya jawab, ya dok. Ya, untuk selanjutnya, ya, untuk pertanyaan pertama yang akan kita bahas. Baik, untuk pertanyaan pertama yang akan kita bahas ini dari Bapak Tri Rendra ini, Dok. Di kilang Pertamina banyak hazard, -hazard kimia, Dok. Kira-kira pemeriksaan seperti apa yang perlu dilakukan saat medical check up dan kira-kira bahayanya seperti apa untuk hazard kimia di kilang, Dok? Uh. Ya. Yeah. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya, Pak Tri Rendra. ya. Jadi ini termasuk MCU spesifik ya. Jadi memang medical check itu ada uh, pre-employment annual kemudian MCU spesifik. Ini termasuk ya MCU spesifik, bagus ya. Memang jadi untuk yang pajanan-pajanan bahan kimia, kita perlu pemeriksaan khusus yang nanti targetnya tadi yang seperti saya bilang kalau benzen kita lihat metabolitnya, kemudian apalagi kita bisa bilang toluen, kita lihat juga metabolitnya ya BTX itu ya, n Nhexan juga kita bisa lihat metabolitnya, nah itu nanti masuk ke MCU spesifik ya di luar, baiknya kalau memang sudah ada pekerjaan seperti itu, dan ini terkait dengan HRA, Be. setelah dilakukan bio setelah dilakukan pengukuran kadar uh, pajanan kimia di tempat kerja, tinggi atau enggak, kalau memang tinggi kita perlu tahu di pekerja juga diterima tinggi atau enggak, nah ini nanti jadinya biomonitoring ya, termasuk MCU spesifik nanti yang akan dilihat di situ target target target organ yang kena sama metabolitnya bagaimana ya bagus dia ya. memang e, terkait HRA-nya sudah ada kalau sudah HRA-nya sudah ada yang tinggi tinggi bagaimana dilakukan MCU spesifik di di tempat-tempat tersebut ya nanti yang akan dinilai itu adalah biomarker ya biomarkernya apa tinggi atau enggak yang akan dinilai dan itu ada ada standarnya ya ya kalau NAB kan untuk Pajanan di lingkungan ya, kalau lebih karena nanti BI namanya, Biological Exposure Indices. Jadi kita lihat apakah bei nya sudah melewati atau enggak. Tidak semuanya menurut saya harus langsung diperiksa, tapi terkait dengan lingkungannya dulu diukur tinggi yang mana ya. Terkait juga nanti efisiensi, efektivitas. enggak mungkin semuanya tembak semua. Yang sudah ada resiko-resiko tinggi, konfirmasi pekerjanya aman atau enggak. Bagus pertanyaannya Pak Triendra. Ya, jadi untuk hazard kimia memang harus pemeriksaan kita lebih selektif ya, dok ya. Mungkin untuk Bapak Tri Rendra jika ada tanggapan boleh langsung unmute apa ya. Kalau ya, selanjutnya kita jika tidak ada tanggapan atau sudah cukup jelas kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Herman Sudrajat ini dok. Jadi mau bertanya mengenai penanganan penyakit akibat kerja untuk perencanaan karena setiap tempat kerja berbeda sementara MCU kita untuk setiap pekerja sama saja item-itemnya, tidak ada yang dikhususkan. Ya. Okay. Um, terima kasih Pak Herwan atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi untuk penanganan penyakit pekerja ini jelas memang perlu rencana penanganan jadi penyakit akibat kerja yang tadi saya bilang, di sesuai dengan resikonya, kerjanya bagaimana itu nanti perlu kita. Kalau memang sudah ada kecurigaan ke arah sana, memang kita akan lakukan mitigasi setelah itu. Follow, makanya nanti di, di saya itu tidak hanya poli MCU sih sebenarnya ada poli okupasi juga, dan beberapa pekerja sudah mulai datang sih. Kalau memang ada yang mau ditanya, monggo. Jadi memang. Tata laksana PAK sendiri sudah jadi concern juga tidak hanya di perusahaan-perusahaan, Kementerian Kesehatan pun sudah mulai melakukan banyak concern mengenai tata laksana penyakit akibat kerja, follow upnya apa, nanti akan terlaksana seperti apa. Untuk item-item yang sama sebenarnya kalau saya lihat dari Medical Health juga sudah membagi ya, ada beberapa pekerja yang saya lihat tadi tidak semuanya sama ya. Jadi memang ada beberapa pekerja yang sudah jadi catatan dari medical sudah dibedain ya. Tadi saya lihat ada yang dapat spiro, misalnya itu contoh. Ada yang enggak. Untuk lab, kolesterol, saya pikir itu wajar kalau sama ya. Karena kolesterol itu memang semua pasti punya ya. Tapi untuk yang kayak tugas-tugas tertentu, kalau saya lihat sih yang sudah jalan, sudah mulai concern ke arah sana untuk beberapa perbagian ya. Mungkin nanti dokter Ican bisa, atau dokter ya yang di, di medical bisa juga konfirmasi nanti ya karena kalau yang saya lihat tadi sudah per paket-paket itu paketan dalam hal ini jadi perfungsi ya perfungsi yang sudah dicurigai ada ada kecurigaannya memang perlu pemeriksaan ini sudah mulai ditambahkan yang saya lihat sudah jalan tadi itu ya contohnya yang paling jelas tadi tes fungsi paru misalnya ada ada yang dapat ada apa saya tadi bekerjanya ngasih Kok saya nggak ada, jadi memang, oh yang ini ada memang Pak, seperti itu, yang saya, saya lihat seperti itu tadi. Terima kasih Pak Herman atas pertanyaannya ya. Jadi memang untuk MCU itu ada eh, penghususan tadi, contohnya spirometri, audiometri, ataupun dari apusan ah, darah dok ya? Hmm. Yang audiometri juga tidak semua ya, saya lihat tadi ya, ada yang, iya. ada yang dapat, ada yang nggak, sesuai dengan fungsinya juga ya itu, ya, kalau memang ada pajanan bisinya, dapat ini diperiksa juga seperti itu. Ya mungkin bagaimana uh, Pak Herman Sudrajat tadi kalau ada tanggapan boleh di unmute atau jika sudah cukup jelas kita ke pertanyaan selanjutnya. ya terima kasih ya. Pak Ican, uh, terima kasih banyak Pak Dokter ya. Sama-sama Pak Herman Sudrajat. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih dok dari Pak Ahmad Ridona, izin bertanya dok kalau dari data yang dipaparkan dokter terkait tren hasil MCU di Pertamina, apakah hal utama yang mesti dilakukan untuk tindak lanjutnya dok? Ya Bagus, terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad Ridona ya. Tadi yang saya lihat ya kalau lihat dari top ten saja, dan memang perlu kita breakdown lagi, itu yang awal-awal terkait dengan modifikasi pola hidup ya. Karena ini trennya memang lebih ke, ke, apa namanya, bukan saya bilang enggak penyakit juga ya, kondisi yang didapat ya. Dalam hal ini gizi berlebih, sama dan tadi yang saya lihat dominan tuh lemak darah ya. Dan juga beberapa juga ada tadi peningkatan enzim hati juga terkait lemak darah juga. Jadi memang yang perlu jadi follow up setelah ini itu ya. Perbaikan dari kebiasaan kita ya, saya nggak bilang yang kita lakukan selama ini salah, nggak juga. Membuat lebih baik ya katakanlah seperti itu. Dan ini bisa difasilitasi dan selama pengalaman saya juga di perusahaan lain juga difasilitasi dengan wellness program jadinya dengan perbaikan-perbaikan koreksi tadi terkait pola hidup, apa saja dengan harapan nanti hal-hal ya yang sebenarnya modifiable factor ini bisa dimodifikasi dengan harapan targetnya terkoreksi hingga normal ya, minimal ya mendekati normal lah kalau nggak langsung normal ada proses semuanya, ada proses yang perlu kita hargai kan prosesnya ini. Seperti itu. Ya jadi untuk tindak lanjut utamanya dari SLMCU kita, corporate wellness program dok ya. ya. Mungkin kepada Pak Ahmad Ridona, jika tidak ada tanggapan, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, ini dari ya admin mungkin Pertamina RU3 ya, bagian Komrel mungkin ya. Siang dok izin bertanya, apakah buta warna termasuk fit to work jika ditemukan saat MCU, kira-kira bagaimana kelanjutannya dan apa panduannya ini dok? Ya. Jadi fitur work itu sebenarnya jadi ada beberapa tahapan ya. Jadi dan ini sudah tanah dari perhimpunan dokter spesialis okupasi sudah berapa kali melakukan sosialisasi mengenai ini untuk bagaimana pelaksanaan kelayakan kerja untuk ya semua pekerja ya. Dan buta warna ini sudah sering memang ditanya. Bagus sekali pertanyaannya bapak. Ini enggak ada namanya ya. Jadi buta warna ini merupakan bisa yang paling sering memang uh, dari konjenital ya. Ada kalau didapat itu sangat jarang ya. Tapi kebanyakan memang konjenital. Dan apakah ini termasuk fitwork atau enggak? Itu dalam fitwork itu kan ada beberapa langkah ya. Mulai dari nanti dia job, job desknya apa, job demand, hold, hold statusnya bagaimana, kemudian disability-nya ada atau enggak ya. Kemudian, sehingga nanti uh, faktor toleransi dan juga risiko transmisi segala dan dan seterusnya. Nah, untuk buta warna ini, tentu harus kita kembalikan. Yang saya bilang tadi, jobdesk-nya apa dulu ya? Tidak bisa kita patok sama buta warna, apa kata itu atau enggak, kembalikan dulu ke jobdesk-nya. Apa jadi biasanya kalau saya nerima di poli okupasi? Uh, misalnya di rumah saya, pertamina pelaju, saya akan tanya dulu pekerjaannya. Waktu ketemu kerjanya bagaimana, penjabaran kerjanya apa, jadi kita bisa menilai job demand-nya apa, tuntutan kerjanya ini disesuaikan dengan host statusnya. ya. Jadi ada saja ya pekerjaan yang memang tidak bisa, pekerjaan yang memang harus bisa mendiferensiasi warna. Ada juga pekerjaan yang tidak masalah kalau tidak bisa mendiferensiasi warna. Mendiferensiasi warna ini membedakan warna ya, jadi pekerjaannya apa dulu? Pekerjaannya ada beberapa yang umum yang memang nggak bisa bedain nggak masalah jadi so ya, contoh misalnya uh, kayak dokter di analis lab dia harus bedain warna merah sama biru misalnya Atau ya itu yang gampang sajalah. lah atau misalnya pekerja yang memang misalnya di yang bagian kabel ya elektrisian misal ini ya saya contoh misalnya aja nggak bisa saya bilang patok sama soalnya. Ya. Ya memang dia tugasnya motong kabel kamera sama biru dia harus bisa bedain seperti itu contoh ya. Jadi kembalikan dulu ke pekerjanya job job job desnya apa yang harus baiknya nanti ketemu bisa ketemu dengan kita biar nanti bisa mendiferensiasi atau mendeskripsikan job demandnya bagaimana ya. Jadi apakah fit belum tentu juga apakah fit tergantung juga pekerjaan ya. Jadi kita memang menilainya objektif di situ ya seperti itu. Semoga membantu, Bapak. Ya, baik-baik. Jadi, memang disesuaikan dengan tingkat e, pekerjaannya. Ya, itu sering disesuaikan atau tidak, dengan ya? pekerjaannya. Bagaimana, hmm. ya, job-job demand itu? Tuntutan kerjanya, apakah memang perlu mendiferensiasi atau enggak? Ya, kalau memang perlu mendiferensiasi, hindari pekerjaan yang perlu mendiferensiasi warna, tidak serta-merta harus di situ saja, kan bisa tempat lain, kan? Atau juga sebaliknya pekerjaan ini nggak masalah misalnya. Dia cuma nulis hitam putih baik, kan nggak ada masalah. Misalnya ya, contoh aja. Jadi, balik lagi ke pekerjaannya apa dulu, seperti itu. Semoga membantu. Baik, selanjutnya dok, dari Nur Mutiara Syahrian. Selamat siang dok, izin bertanya kenapa di RW3 hanya MCU rutin kesehatan fisik saja. Pengetahuan saya, ada pembahasan jarang, sangat jarang bagi RU3 ini pembahasan mengenai kondisi mental mengingat work life balance masih tabu di beberapa bagian RU3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kira ya. Yeah. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak bagus sekali. Jadi untuk, untuk mental pekerja sebenarnya sudah jadi concern juga ya dari perhimpunan dokter spesialis okupasi juga banyak melakukan penilaian juga terkait mental conditionnya ya. Jika memang nanti merasa memang perlu dan hal mungkin saya nggak bisa bilang masalah tabu atau nggaknya. ada yang memang nggak mau yang ngomong, ada yang nggak mau ya. Tapi beberapa pekerja ada yang sudah datang ke poli okupasi untuk bahas mengenai apa yang jadi unik-unik, apa masalahnya dan sejauh yang bisa kita sampaikan sih Selama kita bisa bantu ya bantu, tapi kita pada dasarnya tidak hanya ya pasti dibantu atau enggak ya, tapi intinya tetap melakukan penilaian secara objektif. Yang memang perlu kita bantu ya dibantu, yang memang yang perlu kita bantu koreksi saja, tidak perlu sampai kemana-mana kita lakukan eh, langsung konseling langsung di tempat ya. Nanti ini juga mungkin salah satu pembahasan yang akan dibahas oleh narasumber berikutnya mungkin ya. Dan, dan terkait mental health condition seperti ini ya. Baik, terima kasih atas pembahasannya dokter. Jadi memang untuk work life balance, keseimbangan uh, jam kerja ini kalau memang ingin didiskusikan boleh ke poliokupasi dok ya? Yap. Cukup antusias dari peserta ini masih ada beberapa Pertanyaan yang menarik ini, Dok. Selanjutnya, dari kita akan bahas dari Bapak Yofi, Yofi Aristudianto, bagaimana program treatment lanjutan untuk pekerja yang termasuk kategori unfit dan pencegahan nih dari fit biar tidak enggak jadi unfit. Terus usulannya nih dok, uh, itu yang pertanyaan pertama. Atau mau bahas yang pertama dulu dok? Uh, yang kedua? Yang kedua ini uh, untuk MCU dimasukkan, di, usulannya ada sesi counseling juga dok? Untuk bekerja 1-2 jam mengingat kesehatan jiwa dan pikiran juga penting bagi kesehatan. Oke, okay, untuk yang pertama terima kasih pertanyaannya Pak Yofi ya, terima kasih bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi yang pertama terima lanjutan untuk kategori unfit ya, yang jelas unfitnya unfit apa dulu nih ya, ada unfit yang temporary ya, unfit temporary memang temporary jadi memang perlu mungkin hanya perlu terapi saja ya, perlu konsul, terapi, konfirmasi, ada konsul, ada terapinya ya, ada memang hanya konfirmasi nih. Jadi anfitnya apa dulu, kalau unfit memang hanya oh, temporary ya memang bisa bisa nanti bisa dilakukan penilaian kelayakan ulang jelas. Uh, ini mungkin saya nggak tahu ya, kayaknya nggak sama saya nih, soalnya saya nggak mengerjain yang, bukan enggak bukan ngerjain sorry, Nggak e, ke, ke saya kayaknya kasusnya yang unfit ini. Yang bisa nanti kalau memang nilai yang kalian kerja ulang nanti bisa ke spesialis okupasi. Nah untuk pencegahan yang fit nanti bisa berpotensi masuk ke dalam unfit. Nah memang ini yang saya bilang lah bisa dari protection. Untuk modifiable factor perlu dilakukan koreksi. Untuk health protection awarenessnya yang perlu ditingkatkan. Kalau memang ini fit tapi memang potensinya memang banyak catatan itu yang harus dilakukan proteksi dari awal perlu koreksi dari awal ya yang dengan harapan akan tetap stable ya, jangan dibiarkan. Sebenarnya fit yang masih berpotensi ini ya intinya jangan dibiarkan karena lama-kelamaan ya ada perjalanan nanti ada progresivitas ya. Kemudian untuk usul bagaimana pelaksanaan sesi konseling ya bagus sekali ya sesi konseling psikologi ya minimal 1 sampai 2 jam ya. Mungkin lebih ke pengaturan waktunya yang perlu nanti jadi perhatian ya. Mungkin perlu nanti akan ya terima kasih masukannya yang akan jadi catatan mengenai pengaturan waktunya bagaimana apakah possible atau enggak mampu laksana atau enggak nanti dari medical hold section bisa nanti berkoordinasi dengan manajemen bagaimana ya karena ini minimal 1 sampai dua jam nanti yang lain gimana ya jadi perlu perlu persamaan persepsi mengenai pengaturan waktu kalau memang perlu atau memang ada waktu khusus terkait ini di luar MCU seperti itu ya yang saya lebih lebih enak mungkin ya langsung konseling psikologi konseling khusus memang sesinya apa musim season seasonnya season MCU tapi mungkin nggak satu hari yang sama bisa aja kan mungkin nanti bisa diambil win-win solution lah seperti itu sudah okay. cukup oke okay. uh, memang berarti yang penting koordinasinya tadi dok ya oke okay, siap berarti karena Selanjutnya, tadi pertanyaannya banyak mengenai kesehatan mental dok. Sebelum kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Mungkin ya ada closing ya. statement dulu dok. Ya Baik, terima kasih Dr. Ichan. ya. Jadi pada dasarnya dari saya adalah medical check-up ini tidak hanya untuk syarat akreditasi atau syarat nanti audit, tapi juga lebih ke kebutuhan pekerjanya bahwa memang mereka butuh juga untuk stay hold ya, apalagi kondisi saat ini kita perlu tetap stay fit ya. Dan tidak hanya periksa saja, yang lebih penting juga dan tak kalah penting itu follow up setelahnya bagaimana ya. Kalau memang ada yang mau ditanya, monggo saya terbuka di Poli okupasi di Poli Pertamina Pelaju. Nah, kita tidak hanya di poli MCU seperti itu ya. Jadi bisa berkoordinasi, bisa juga melalui medical Health section bisa juga ya. Jadi sangat terbuka untuk berkoordinasi seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Dr. Ardi atas penjelasannya pada hari ini. Kita akan lanjutkan ke sesi materi selanjutnya mengenai kesehatan mental. Boleh beri aplaus yang meriah terlebih dahulu kepada Dr. Ardi Artanto, Magister Kesehatan Kerja, Spesialis Okupasi Kerja. Ya, selanjutnya kita akan undang Ibu Sabrina Andari Psikolog, Magister Psikologi Selamat siang, Bu Sabrina. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Bapak Ibu. Baik, untuk suaranya udah terdengar jelas, ya Bu? Ya, sudah. Suara saya sudah terdengar jelas juga, ya. Dok, kita akan share screen untuk materi mengenai kesehatan mental, ya. Jadi membangun kebiasaan sehat, jasmani, dan mental untuk lebih produktif dan fit work. Kita akan dengarkan, ya dipersilakan kepada Ibu Sabrina, Fitri Magister Psikologi, Psikolog. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Pak Edi, Pak Yulianto, Bapak Binsar, Dokter Mariani, dan Dokter Ardi atas paparannya. Uh, baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja selama presentasi. Silahkan dicatat Bapak Ibu untuk nomor adminnya. Gitu. Kalau ada pertanyaan terkait dengan layanan sesi konseling onlinenya bisa menghubungi admin kami. Terima kasih. Baik. Terima kasih kembali Bu Sabrina. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab ya Bu Sabrina. Boleh Pak? Oke, dari peserta udah cukup antusias nih di kolom chat. untuk pertanyaan pertama kita akan bahas dari. Bapak Herman Sudrajat oke. Okay. Uh, bagaimana ini untuk usia 50 tahun Bu Sabrina ini cenderung ketakutan ini selalu menghantui Apabila hmm. dari hasil misalnya ini kayak MCU tidak normal Jadi uh, untuk misalnya asam urat naik gula darah atau fungsi hati Nah terkadang untuk pilihan makanan nih, contohnya makanan yang uh, mau yang dimasak oleh pasangan ya kira-kira hmm. gimana tipsnya Bu Sabrina biar ketakutannya berkurang baik terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya, terima kasih banyak atas pertanyaan Pak Herman memang ada Pak uh, yang dinamakan dengan health anxiety Pak gitu, jadi Kecemasan akan kesehatan, apalagi sepanjang pandemi ini banyak orang yang uh, mengalami health anxiety ini, concern sekali dengan health anxiety ini. Artinya apa uh, Bapak Ibu, gitu. ketika uh, punya kecemasan akan satu resiko sakit sehingga itu memperparah apa yang dirasakan jadi benar apa kata Pak Herman dihantui dengan ketakutan ketakutan yang berlebihan misalnya sudah banyak mungkin di sekitar yang mengalami uh, covid misalnya sudah mengalami covid sehingga kita jadi tersugesti jangan-jangan uh, batuk atau pilek covid kita tersugesti atau misalnya sudah banyak di antara kita di sekitar uh, saat ini Bapak Ibu mengalami asam urat gitu ya keluhan-keluhan seperti itu gitu. keluhan asam urat keluhan uh, kolesterol keluhan uh, hipertensi gitu sehingga kita pun uh, sebagai pribadi pun sebagai pribadi juga tersugesti jangan-jangan kita kita mengalami seperti itu tuh jangan-jangan kita mengalami seperti itu sehingga kita jadi reaksinya berlebihan sakit sakitnya sakitnya apa kesimpulan diagnosanya apa? Gitu. Jadi baru sakit kepala, wah jangan-jangan ini uh, vertigo, jangan-jangan ini ada ada sakit kritis, ada apa nih di otak di dalam otak tuh ada ini, gitu. atau berdebar dikit gitu, kayaknya kita udah deg-degan, wah jantung nih, jangan-jangan gitu. aku punya serangan jantung gitu, padahal yang kita sedang rasakan mungkin panik. Gitu. Jadi uh, keluhannya agak sama tiba-tiba karena kita karena kita cukup peka cukup aware, cukup takut, jadinya karena itu menghantui, jadinya kita berlebihan reaksinya. Jantung nih. Nah, hal-hal ini memang pertama perlu dicek dulu uh, dari MC, dari hasil medical check-upnya. Apabila memang ada kondisi yang tidak normal, kita perlu mengikuti saran-saran dari dokter untuk mengantisipasi kondisinya. Oke. Apa yang perlu dijaga supaya asam uratnya tetap dalam e, batasan normal Gula darahnya juga perlu dalam batasan normal Yang perlu dilakukan adalah dievaluasi Biasanya makan makanan apa saja Atau perilaku-perilaku apa yang membuat asam urang, asam uratnya naik Gula darahnya naik Atau misalnya kolesterol naik, hipertensinya naik Nah makanan-makanan itu yang perlu dihindari itu juga perlu dikonsultasikan Sama pasangan Atau uh, orang tua atau siapapun yang uh, Satu rumah dengan kita Kalau perlu dicatat gitu. Nah itu untuk mengatasi Kondisi fisiknya Yang menjadi ketakutan Sekarang adalah persepsi kita Akan kondisi fisik itu gitu. Berarti kita perlu kelola Cemasnya juga Bapak gitu. Jadi kita perlu kelola cemasnya gitu. Bahwa Ketika kita sudah melakukan perilaku yang baik, kebiasaan kita sudah kita rubah menjadi kebiasaan yang baik, tapi tidak membuat kita tenang, kita masih merasa ketakutan, kita masih merasa dihantui. Berarti ada sesuatu yang perlu kita kendalikan. Emotion fokusnya kita belajar untuk mengendalikan rasa cemasnya, begitu panik, begitu berdebar, kita alihkan perhatian itu. Problemnya kita juga uh, cari solusinya apa yang menyebabkan rasa ini, kekhawatiran ini, itu berlebih. Apa yang ditakutkan. Ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Sehingga dari situlah baru bisa mendapatkan solusi. Terkait kekhawatiran saya itu sumbernya apa ya. Jangan-jangan kekhawatiran saya sumbernya itu karena pernah ada pengalaman yang gak menyenangkan. Pernah ada trauma, pernah sakit ini, pernah punya ini, pernah punya ini, sehingga saya gak mau seperti itu lagi, jadi saya sangat concern. Nah, itu pendekatannya memang uh, cukup personal, sehingga saya sangat menyarankan untuk melakukan konseling. Jadi, bisa diidentifikasi untuk sumber dari rasa ketakutan itu, gitu Pak Herman. Semoga menjawab ya, Pak. Baik, untuk selanjutnya ada yang raise hand juga nih Bu Sabrina, dari Pak Yudi Prasetyo silakan Pak Yudi, untuk unmute Oke, okay, baik, terima kasih dok Assalamualaikum, selamat sore, dokter Sabrina Assalamualaikum, Pak, selamat sore ya, Dengan Yudi dok Dok, saya saya coba menyampaikan mungkin keterwakilan dari Uh, beberapa uh, person yang sebenarnya narasi yang akan saya sampaikan ini mungkin sering menjadi menjadi apa ya sering ter sering tercetus uh, oleh kita masing-masing yaitu uh, apakah stres depresi itu akan menambah eskalasi uh, keparahan atau memperparah sakit yang diderita oleh kita, itulah. Jadi kita udah punya sakit secara fisik tapi kemudian itu akan menjadi uh, memper, uh, akan semakin memperparah itu uh, karena kita stres. Apakah memang betul seperti itu, atau gimana ya dok ya? Dan dan dan satu lagi mungkin. Uh, sama dengan yang tadi yang di awal, apakah dengan kita e, bisa bisa menanggulangi untuk tidak stres itu justru mempercepat e, penyembuhan penyakit yang kita derita? Gitu, oke, itu aja, Pak. Ya, ya, terima kasih banyak, Pak Yudi. Saya langsung jawab, ya. Dok. ya terima kasih banyak, e, pertanyaannya bagus banget, Pak Yudi. Pertanyaan bagus banget Jadi apakah stres, depresi akan eskalasi Memperparah sakit yang diderita oleh Seseorang Jawabannya iya Bapak Ibu Karena kondisi fisik itu nggak bisa dipisahkan Dengan kondisi mental dan pikiran Itu satu kesatuan Jiwa dan raga Fisik, mental Pikiran Fisik itu satu kesatuan Itu dimiliki oleh satu orang Jadi Uh, apa yang terjadi di pikiran itu akan berdampak ke fisik apa yang terjadi di fisik itu juga bisa berdampak ke pikiran gitu. nah beberapa uh, mungkin sering-sering di, di digaung-gaungkan gitu ya ketika sakit mungkin ada keluarga yang mengalami sakit atau ketika diri sendiri sedang mengalami sakit gitu. salah satu sarannya adalah Coba jangan bikin stres dulu. Coba istirahat dulu, jangan kerja dulu, jangan stres dulu. Salah satu sarannya. Bahkan ketika ada keluarganya yang sakit, mungkin beberapa berita atau beberapa informasi perlu ditahan untuk menjaga supaya tidak timbul reaksi stres. Jadi, dengan adanya stres dan depresi, itu memang akan mengeskalasi apa yang dirasakan gitu. dan bisa memperparah gitu, bisa memperparah kondisi sakitnya gitu. bahkan yang tadinya mungkin nggak ada kondisi sakit sebelumnya bisa menjadi punya sakit fisik karena pikirannya itu nggak baik-baik aja karena pikirannya nggak baik-baik aja, ada kondisi fisik misalnya Tadi sudah dijelaskan terkait dengan stres dan asam lambung langsung. Nah, kalau kita sudah punya asam lambung duluan, begitu stres, asam lambungnya naik, malah jadi lebih parah malah harus mungkin rawat inap ke UGD. Dan ini sering ditemukan dalam sesi konseling sering ditemukan baru ketahuan ada stres ketika udah ada sakitnya dulu. Kalau belum sakit, kayaknya belum sadar kalau lagi stres, atau lagi depresi, atau lagi ada tekanan. Kenapa hal ini bisa uh, terjadi? Karena stres sendiri, kalau secara biologis, uh, Bapak-Ibu, itu punya sebuah hormon. Hormon yang keluar ketika sedang mengalami stres. Hormon kortisol namanya, Bapak-Ibu. Nah, hormon ini menyebab ketika ini keluarnya terus-menerus, apalagi kalau kita tidak sadari, itu menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Nah, hormon inilah yang dapat menyerang kondisi fisik yang lemah. Misalnya lemahnya di perut sakit perut, lemahnya di eh, di kepala bisa jadi vertigo, atau lemahnya di eh, pernafasan sesak nafas. Jadi ini bisa menyerang imun imun di badan gitu. nah imun inilah yang dibutuhkan untuk bisa pulih gitu bapak ibu jadi uh, ketika sekarang di masa pandemi ini banyak yang terkena covid salah satunya salah satu saran yang diberikan adalah jangan stres, nggak usah dipikirin gitu, gak usah dipikirin sakitnya kita fokus pada pemulihan saja ditingkatkan imunnya gitu. ditingkatkan imunnya itu salah satu saran yang sering diberikan sehingga ketika stres itu menyerang imun di badan dan begitu pula sebaliknya ketika kita menanggulangi stresnya kita meningkatkan imunnya jadi badannya secara imun itu bisa terlindungi badannya secara imun itu bisa lebih uh, sehat karena tidak ada yang diserang di badan itu tuh lagi nggak ada yang diserang jadi kita terasa lebih sehat, imun yang dijaga Bapak Ibu, dan imun inilah yang dibutuhkan untuk bekerja, untuk bekerja apalagi Bapak Ibu mungkin kerja di kantor gitu ya, udah mulai WFO, butuh tubuh yang sehat, butuh imun yang sehat, gitu. jadi dimulai dari memang menanggulangi stres, cemas, ataupun depresi, gitu Pak Yudi, semoga menjawab ya Pak Yudi. Oke okay, oke okay, dok, terima uh, kasih banyak. Tinggi ya dok. Sama-sama so -so, Pak. Baik. Jadi memang antara kesehatan mental dan fisik sangat berhubungan ya Bu Sabrina. Habis Benar. Kita pak. maksimalkan semua. Masih ada pertanyaan lagi nih uh, dari peserta atas nama Ibu Andrawina Kartika nih apa yang sebaiknya kita lakukan kalau ada teman atau keluarga dekat yang ternyata si kosmatis bahkan depresi selain menyemangatinya nih Bu Sabrina? Okay. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Wah, ini saya sangat mengacungkan jempol Ibu Andrawina. Itu berarti cukup peka sama lingkungan sekitar gitu ya, ada teman atau keluarga. Gitu. Nah memang hal ini diperlukan uh, Bapak Ibu selain kita peka atau selain kita juga aware sama kondisi fisik dan mental kita, ada baiknya juga kita peka sama yang terjadi di orang lain. Ketika mungkin teman atau keluarga sudah mengalami perubahan perilaku, yang tadinya dia eh, temennya atau keluarganya tuh happy gitu, banyak, kalau ngomong tuh semangat, tiba-tiba dia murung, merenung, tiba-tiba berubah sikapnya, tiba-tiba gak mau diajak eh, makan bareng, atau tiba-tiba menyendiri, atau tiba-tiba dilihat udah nggak ada di tempat kerjanya Atau misalnya teman yang tadinya setiap uh, bekerja selalu on time gitu, Semangat, pekerjaannya rapih Tiba-tiba mulai ada perubahan nih nih Mulai tertunda atau mulai nggak selesai Ataupun kalau selesai nggak sesuai dengan ekspektasi Nah perubahan-perubahan tadi di emosi, di sikap, di perilaku Itu bisa jadi salah satu tanda yang perlu kita kenali ketika ada teman atau keluarga yang sedang mengalami stres cemas ataupun depresi Nah, ketika sudah tahu selain menyemangatinya perlu menjadi orang yang dapat mendengarkan terkadang ketika sedang merasakan stres cemas atau ter tertekan gitu, yang dibutuhkan adalah kuping untuk mendengar dia butuh cerita, butuh orang lain untuk sharing, butuh meluapkan unek-uneknya. Nah, menjadi pendengar yang baik tanpa uh, menjudge, tanpa menjudge apapun yang sedang dialami. Gitu. Itu akan sangat dibutuhkan. Setelah kita dengarkan ceritanya, gitu, kita tidak melakukan penilaian atas itu memang dia sedang merasakan beban tekanan yang cukup besar kita bisa sarankan kayaknya butuh orang yang bisa mendampingi butuh orang yang bisa membantu coba sarankan untuk berkonsultasi ke ahlinya sehingga kita sudah membantu supaya orang tersebut tidak mengalami eskalasi membantu mengatasi supaya orang tersebut tidak mengalami rasa sakit tidak jadi penurunan produktivitas performanya tetap bagus bisa jadi orang yang uh, diajak bekerja samanya enak jadi kita mendengarkan kemudian kita sarankan gitu, ke ahlinya gitu, karena ah, profesional ini yang lebih tahu gitu, yang bisa membantu untuk mengidentifikasi masalahnya di mana dan memberikan solusi yang baru gitu Bu Andrawina terima kasih banyak ibu pertanyaan baik jadi memang harus seimbang ya dok ya uh, Bu Sabrina untuk uh, tadi dengan teman yang psikosomatis kita harus bisa secara sosial uh, memperbaikinya ya dengan berteman benar gitu. jadi kita memang harus seimbang gitu uh, dalam dalam memberikan saran ya kali ya dok ya dalam memberikan saran dan solusi dok selanjutnya ada pertanyaan yang Menarik juga ini Bu Sabrina dari Pak Zulkifli Aprianza. Izin bertanya Bu, eh, sekarang ini ada namanya hipnoterapi. Kira-kira gimana untuk stres apakah efektif penggunaan hipnoterapi? Oke. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Zulkifli ya dok ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, benar. Jadi memang ada berbagai macam uh, terapi yang bisa digunakan untuk mengelola stres, cemas, dan depresi. Gitu. Salah satunya, hipnoterapi itu adalah salah satu terapi yang digunakan uh, untuk mengatasi stres, cemas, dan depresi. Gitu. Memang tidak semua psikolog akan uh, Menggunakan metode hipnoterapi Karena terapis itu Hipnoterapi itu berdasarkan sertifikasi hipnoterapis gitu Kalau psikolog memang sudah berdasarkan pendidikan Pendidikan untuk mempelajari kejiwaan Ilmu kejiwaan manusia Dan mendapatkan lisensi dari psikolognya Sehingga hipnoterapi itu adalah bagian dari Sifatnya additional dari terapinya harus tahu dulu sumber masalah yang mau dihipnoterapikan itu di uh, sumber masalah yang mana. Dan setelah melakukan hipnoterapi bagaimana kita bagaimana seseorang itu bisa uh, ber, bisa berfungsi kembali, bisa bisa mengatasi hal itu dan bisa berfungsi kembali dalam pekerjaan atau dalam interaksi sosial atau dalam keluarga gitu. Jadi uh, ketika berbicara tentang terapi itu hanya satu bagian gitu. Ada hipnoterapi, ada kognitif behavioral terapi, ada psikodinamika gitu, ada ada uh, mindful terapi gitu, ada beberapa macam terapi gitu. Nah untuk tahu terapi mana uh, yang cocok dengan kita. Karena terapi itu seperti obat, kita nggak bisa ngasih, mungkin dokter nggak bisa ngasih sembarang obat ke sembarang pasien. Harus tahu dulu nih, pasien ini masalahnya apa, dosis yang dibutuhkan apa, dan efek sampingnya apa nih dari obat ini. Ada alergika gitu dari obatnya. Sehingga yang disarankan oleh dokter, yang direkomendasikan oleh dokter, itu memang sudah tepat untuk keluhan saat itu. Gitu, untuk keluhan yang dirasakan, sudah tepat untuk mengobati. Begitu pula dengan terapi. Kita e, psikolog juga tidak dapat memberikan sembarang terapi. Harus tahu dulu, permasalahan yang paling mengganggu itu di mana. Gitu. Permasalahan apa. Kalau permasalahannya terkait dengan kecemasan, permasalahan terkait dengan depresi, permasalahan terkait dengan relasi, itu baru disesuaikan dengan terapinya. Gitu. Mau pakai terapi yang mana. Mau pendekatan kognitif, mau pendekatan behavior, mau pendekatan emotion, jadi banyak terapi-terapi uh, ini, itu sehingga sangat disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu, menguraikan, mengidentifikasi masalahnya. Gitu. Karena kalau di mental itu tidak tidak ada gejala fisik yang teramati secara kasat mata gitu ya, memang harus melakukan concern dulu untuk identifikasi masalahnya, baru ada uh, pendekatannya, pendekatan terapi yang digunakan. Itu jadi hipnoterapi memang salah satu bagian dari terapi tapi per, untuk penggunaannya perlu disesuaikan dengan permasalahan. Gitu Pak. Semoga menjawab ya Pak Zulkifli. Gitu dok. Baik, jadi memang harus spesifik dan uh, untuk hipnoterapi memang sebagai tambahan tadi Bu Sabrina ya. Benar dok. Ya, uh, tadi memang sudah kita bahas beberapa pertanyaan yang Menarik dari peserta dan pemaparan yang cukup lengkap dari Bu Sabrina, dan tentunya nanti e, untuk perwira dan pertiwi Pertamina Refinery Unit 3 dipersilakan untuk memaksimalkan fasilitas groomnya tadi. Bu, ya, bisa nanti konsultasi online, boleh juga diajak keluarganya. Jadi, dengan mental yang sehat yang uh, kuat kita dapat mewujudkan visi fit to work untuk Pertamina Revanary Unit 3 mungkin ada tambahan lagi Bu Sabrina sebagai closing statement terima kasih banyak dok atas undangannya hari ini terima kasih banyak sudah uh, diizinkan untuk bisa berbagi terkait dengan kesehatan mental Bapak Ibu dan uh, saya Cukup senang sekali antusiasmenya bapak ibu terhadap kesehatan mental berarti bapak ibu cukup sadar gitu ya bahwa kesehatan mental itu tidak kalah penting juga dengan kesehatan fisik. Gitu. Karena kesehatan mental itu adalah bagian dari kesehatan itu sehat mental, sehat fisik, sehat secara emosi untuk kita bisa uh, lebih produktif. Gitu. Jadi uh, saat ini memang per, untuk Perlu disadari terkait dengan sehat mentalnya, gitu. sehingga ketika ada sesuatu yang gak, di kita mungkin lagi nggak merasa baik-baik saja, gitu. itu bukan uh, bu meminta bantuan atau membutuhkan layanan atau sharing dengan psikolog, itu bukan satu kelemahan, tapi adalah satu tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu untuk memperbaiki, untuk bisa mengatasi untuk mengantisipasi gitu. sehingga semua resiko-resiko yang uh, sakit itu bisa terhindar jadi itu bukan uh, sign dari kita lemah gitu, tapi kita memang diskusi dengan ahlinya sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait keadaan diri kita gitu dok Hai, terima kasih banyak Bu Sabrina Master, Magister Psikologi Psikolog atas uh, pemaparannya dan closing statementnya tadi. Selanjutnya kita akan umumkan pertanyaan terbaik. Dari sesi pertama ada tiga peserta dengan untuk pertanyaan Pertanyaan terbaik pertama itu dari Nur Mutiara Syahrian, bagian utilitis, Bapak Yovi Aris Wijayanto dari bagian turn round, dan Bapak Trirendra dari RPO. Sementara untuk pertanyaan terbaik sesi kedua dari Bapak Herman Sudrajat, Bapak Yudi Prasetyo, dan Ibu Andrawina Kartikasari. Selamat kepada 6 peserta dengan pertanyaan terbaik tadi Selanjutnya agar tetap semangat kita akan door prize undi door prize pada webinar kita kali ini. Ya, satu jatuh kepada Stop. Ya. Jatuh kepada Ibu Andrawina Kartikasari. Ya, jadi selamat kepada 5 peserta yang telah mendapatkan door tadi. Nanti boleh dihubungi Medical Health HSSR U3. Untuk teknis pengambilannya. Baiklah, dengan berakhirnya undian doorprize tadi, maka selesailah rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Mudah-mudahan setelah dibahas tadi bagaimana MCU yang baik dari, oleh Dr. Ardi Artanto spesialis operasi kerja dan membangun kesehatan mental yang baik oleh Ibu. Sabrina psikolog tadi dapat mewujudkan visi kilang Pertamina pelaju yang dengan perwira dan pertiwi yang fit to work sehingga produktivitas akan meningkat. Baiklah, saya Dr. M. Rifqi Alixan sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mudah-mudahan semakin semangat peserta webinar Bilai Taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua RU3 kita pacak, galuh